Jadi ketika sudah hancur sebagian besar air bawah dan Sebagian besar uh, semampu adik, adik sudah diselamatkan Jadi sebentar kita buka tenda Manjur. Dan hari, uh, di luar <tuh> kita sudah pesan tenda Mungkin kami bersyukur kena musibah yang kali kedua Ini yang kedua ya. Dan juga saya minta senior tokoh intelektual asal dari dikiripasimala yang sama nage mohon doa doa restu ya bahwa kita dukung dalam doa itu penting kami minta <tuk> uh, itu jadi sementara kita punya barang memang sudah anjur ada alat masak, dapur kemudian alat tidur Barang berkas-berkas buku yang penting Sudah hanyut Ya jadi apa boleh buat Kami terima saja ya, Mungkin itu yang saya boleh Sampaikan di, di sini kurang lebih Terima kasih mungkin Kalau kata-kata dan -kata tidak menangati Atau Kurang lengkap Mohon maaf untuk kelebihan kami Waktu itu Akhir kata Manuel Berkati kita semua